Kami bersyukur atas segala pengalaman selama perjalanan perkawinan kami, atas segala suka dan duka, atas kebahagiaan dan penderitaan, atas untung dan malang, terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah memungkinkan kami berdua berpegang teguh pada ikrar perkawinan kami, berpadu dalam cinta. Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan. Tak enggan untuk saling berkorban, bersikap jujur, dan terbuka demi keutuhan keluarga, saling menopang bila menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat kami jatuh. Semoga karena berkatmu kami saling menguatkan dalam menghadapi tantangan dan godaan yang mengancam keutuhan keluarga kami. Semoga dari hari ke hari, perpaduan kasih kami semakin kuat, dan perkawinan kami sungguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap gereja. Dan kelak, apabila tugas kami di dunia telah selesai, perkenankanlah kami berdua menikmati kebahagiaan abadi bersamamu. Kami mohon berkatmu bagi semua pasangan suami istri, bimbinglah agar mereka berhasil menjadi pasangan yang bahagia Terlebih, kami berdoa bagi suami istri yang sedang mengalami kegoncangan, nyalakanlah kembali aplikasi yang dulu mengorbankan semangat mereka Untuk mengikrarkan janji perkawinannya Kuatkanlah mereka untuk mempertahankan keutuhan keluarga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 Amin, Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah kami dari dosa berat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.